assalamualaikum halo teman-teman semuanya di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developer di hp xiaomi ya di dalam opsi pengembang ini banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan seperti untuk membuka bootloader serta untuk mengaktifkan untuk debugging usb nah untuk bisa membuka opsi pengembang ini caranya sangat mudah sekali ya silahkan kalian simak videonya Langkah pertama, silahkan kalian buka menu pengaturan atau setelan yang ada di HP. Kemudian setelah itu, pilih tentang telepon. Berikutnya, pada versi MIUI, tinggal kita ketuk berkali-kali, sehingga di bagian bawah ini ada tertulis, sekarang Anda adalah seorang pengembang atau developer ya. Kemudian setelah itu, kita kembali. Dan berikutnya, kita scroll ke bawah pada menu pengaturan ini, dan pilih setelan tambahan. Berikutnya kita geser ke bawah, dan di sini ada opsi pengembang. Nah sekarang udah aktif ya, jadinya sekarang kalian bisa melakukan apapun di sini. Seperti unlock bootloader, dan juga untuk mengaktifkan debugging USB. Oke teman-teman, itu dia trik singkat pada kesempatan kali ini yang bisa saya bagikan, dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.